kita akan mereview sapi bali ini guys ini sapi bali udah umur tiga tahun guys ini anak pertamanya guys nah, anak pertamanya umur 3 bulan lewat nah, jadi sekarang ini sudah berisi guys atau sudah berahim semoga mendapat anak sapi super guys ini tanda tandanya guys ini kawin alami guys sama sapi ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Salman TZ. Hari ini kita mereview uh, sapi Bali Super, guys. Tonton terus video Salman TZ supaya Salman TZ lagi me. lagi membuat video-video terbaru, guys. Ini sapi yang kita review, guys. Sapi ini udah umur Tiga tahun, anaknya baru satu guys. Anaknya jenis kelamin jantan. Ini sudah berisi guys, sekitar dua bulan. Bibitnya sapi ini guys, ah, sapi jantan. Ini sapi Bali boy. Karena ada taik lalatnya di hidungnya guys. Nah. Warna kulitnya warna-warni, nah, belang-belang seperti zebra ini udah dua tahun lewat, guys umurnya. Jadi sapinya kita angon aja di sini, guys. Jadi sapinya kita angon aja di sini di kebun sawit, guys. Nanti sore baru kita masukkan ke kandang, baru kita kasih makan malam.